Di dalam rumah tangga Suami dan istri juga wajib Untuk bekerja sama Jangan cuma sekolahnya doang alasan kerjasama sama Padahal nontek Ya, di dalam kehidupan kita Rumah tangga juga begitu Ada kerja saling Untuk meringankan Atau memaksimalkan tanggung jawab Nah ini di dalam rumah tangga Kadang ada orang yang Naksimasi Ada yang masing-masing lalu yang lagi begini perempuan begini ya tapi di sini ada saling satu sama lainnya saling melengkapi dibutuhkan kerjasama suami istri demi memaksimalkan tanggung jawab suami sebagai pemimpin rumah tangga support penuh kasih satu dorongan untuk suami agar dia selalu dalam tanggung jawabnya maksudnya dalam tanggung jawabnya di sini, dia ini tahu haknya seorang suami kepada istri suami kerja seandainya pulang lalu malam sehari dua hari, tiga hari jadi deketin deketin yang ya sabar ya dari duit ternyata berdiri banget pulang jangan diomelin Padahal perempuan kan pikirannya teman mana gitu Pulang, udah pucel, duit gak bawa Ngomel, tujuh hari, tujuh malam Padahal belum pulangnya, telat pulangnya sehari Telat pulangnya cuma berapa jam, tapi ngomelnya tujuh hari Itulah Yang pertama kalau mereka Yang pertama kerjasama suami istri demi memenuhi kebutuhan hidup. Suami kerja, istri kerja boleh sila Tapi tidak mengurangi kewajiban seorang istri kepada. Suami mau kerja silahkan dan istri mau kerja silahkan. Yang penting itu tanggung uh, jawab seorang istri di dalam rumah tangga nggak bisa hilang. Kewajiban tetap harus. <tuk> istri bersikap bijaksana. Ini yang pertama, istri di dalam di rumah tangga wajib bersikap bijaksana dalam membelanjakan harta pemberian suami. Kadang ada istri dikasih uang sebulan 200 juta amin gitu amin lah ilah hati lho hibah hati bilang mau ini yang begini nih pesimis di dalam hidup wah ini begitu amat kayaknya gak bakal mungkin ya aminin aja kita, kita gak tahu nanti gimana ya kan jadi yang pertama itu yang pertama itu belanja uang belanja atau nafkah dari seorang suami dijaga baik-baik bukan berarti ini hari dikasih ini hari habis biasain kalau di rumah tangga tuh kadang-kadang juga ada yang punya catatan ya seminggu ini apa seminggu ini apa kan gitu ya dari situ nanti apa-apa yang harus dikeluarkan keluarkan And Imam Bukhari ibadilillah, Allahumma rabbihu, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda perempuan terbaik. Nabi Sallallahu alaihi wasallam mengatakan perempuan terbaik yang mengendarai unta adalah perempuan courage yang paling sayang kepada anak di waktu kecil dan yang paling menjaga hak serta harta benda suami wanita courage wanita. Jadi ambil manfaat yang besar dari hadits Nabi SAW ini Bahwasanya seorang wanita itu yang lebih pandai dan lebih tahu cara untuk menjaga harta suami Mudah-mudahan istri yang ada di sini semuanya Belum udah amin aja tadi udah didoain malah ada amin udah amin Istri-istri yang menjaga harta suaminya insya Allah Jadi Imam Bukhari radhiyallahu anhu ratahu, juga periwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha unik uh, istrinya Abu Sufyan siapa? Kultum. Kultum bilang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah. Abu Sufyani suami saya bakhil pelit kalau nggak diminta enggak keluar. Dosanya diminta dipeles dulu perkara yang diminta disari berkhianat mati dan ia tidak memberikan nafkah yang cukup bagiku dan anakku kecuali sesuatu yang kuambil darinya tanpa sepengetahuannya loloh oi loloh kalau Malik bertanya ke loloh apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Ambillah harta yang sekiranya cukup untukmu dan anakmu dengan cara yang baik kata Nabi Sallam. Boleh, nggak dosa, nggak. Tapi Nabi mengajarkan. <tipasih> nah, ben. Kenapa? Emang nggak pernah ngajarin? Kenapa kita nggak tahu? ya. <tipasih> Itu yang yang, yang apa? Boleh mengambil hak seorang suami Karena dia bahir, silahkan Ambil Tapi untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan anak Berlebihan nggak boleh Berlebihan nggak boleh Tapi setelah dia ngambil, ngomong Yang tadi ada duit 100 ribu, aku ambil Kura-kura deh, tadi ketemu di eh, ke meja Lagi nyuci eh, Neremang-nemang, kelihatan aku merah deh Ya udahlah, jadi ya, roti yang isinya ya. Ngomong, setelah ambil, tetap harus ngomong. Bib, suami saya kalau dia tahu bib, saya ngambil. Dia marah, yuk, ulama, nih. Tunggu dia tenang. Tunggu dia tenang, tengok. Saat dia lagi senang, tuh, yang kemarin aku lagi cuci. Tunggu dia cuci, ambil. Biasanya di kantongnya lebih banyak baik daripada yang di kantong. Yang di kantongnya dicuci. Ya? Jadi, ambil hartanya yang secukupan buat dirinya dan juga Anak. yang kedua istri bersikap bijak dalam menye menyedekahkan harta suaminya bukan berarti dapat duit sejuta sejuta sejuta sejuta setengah <tuh> sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila seorang istri menyedekahkan makanan dan di rumahnya tanpa berlebihan maka ia berhak mendapatkan pahala dari makanan yang disedekahkan itu sedangkan suaminya berhak mendapatkan pahala atas pekerjaannya istri masak bikin uh, sayur asam lah contoh ya bikin sayur asam satu panci saat ia bikin sayur asam satu panci itu dia ngambil beberapa mangkok kasih tetangganya tanpa sepengetahuan suami maka si apa yang telah diberikan si istri mendapatkan pahala sedekah mendapatkan pahala pekerjaan dan si suami mendapatkan pahala pekerjaan saat dia memberikan kebaikan. Paham? Ulang sekali lagi ya. Saat seorang istri memberikan sedekah kepada orang lain, dengan itu makanankah atau bendakah saat dia memberikannya, maka apa yang dia berikan akan mendapatkan nilai pekerjaannya pahala, dan apa yang dia berikan pahala. Dan si suami mendapatkan nilai pahala pekerjaannya. Dengan si istri membagi, dia mendapatkan pekerjaan jadi pahalanya akan disalurkan kepada suami dan istri. Ya, jadi Bip, saya punya itu saya mau sedekah ini. Dia rata-rata ini, rata-rata kita ini. rata-rata kita. Ada makanan gak enak dibagiin semuanya. Yang enak aja Betul apa enggak? Begitu apa enggak? Bukan ibu-ibu sini, bukan? Soalnya yang begitu tuh. Saya tanya ibu aslinya mana? Kuningan. ya Yang enggak enak dikasih yang enak dimakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan begitu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belajar ngasih sesuatu yang nikmat yang lezat kita kasih orang lain. Kebayangkan di kitanya aja enak, kita makan enak. Apalagi seseorang memakan sesuatu yang belum pernah dia tahu nikmatnya, dia makan nikmat senang hatinya, hatinya senang rasanya nikmat pahalanya dua pekerjaannya dapat dan kembali lagi membuat senang hati seorang mukmin, maka lebih baik daripada ibadah 60 tahun cuma ngasih satu kebaikan jadi maka dari itu Nabi Sallallahu selalu ngajarin kita ngasih makanan itu yang terbaik ya bikin masakan yang enak kasih tetap yang ketiga Istri bersikap bijak ketika menghadiahi seseorang dari harta suaminya. Ini banyak ini buat kita. nih. Di saya dikasih nafkah. Saya begitu dikasih nafkah, saya mau berberikan kepada orang tua saya tanpa bicara sama suami, boleh apa enggak? Ngomong. Enggak boleh enggak, tapi kan itu dahak saya. Buatnya siapa? Kan begitu itu kan pemberian nafkah, kenapa? Nanti bisa jadi masalah besar Jika seseorang tersebut Memberikan hadiah kepada orang lain Tanpa sepengetahuan suami Ini kan jadi satu masalah Contoh, seandainya satu minggu Satu juta cukup Contoh, satu juta cukup Satu minggu, belum sampai Satu minggu, tiga hari, satu juta habis Kalau pertanyaan Seorang istri minta lagi yang aku kurang Uangnya ya Pak, ya kemarin kemana? Kan kita. Yang kemarin kemana? Kemarin aku ngasih ini, aku ngasih ini, aku ngasih ini. Kan kita. Kenapa nggak bilang dulu mau ngasihnya? Saya jujur, saya sama Ipa selalu bicara kayak gitu. Ipa, Kak, um, aku mau ngasih ke mama dulu boleh? Jangan sekarang, nanti. Kenapa? Yang laki ini tahu kapan lagi dia akan dapat uangnya. Sekiranya ini cukup, sekiranya ini cukup, maka selesaikan dulu untuk kecukupannya. Nanti ada rezeki lebih baru kita berikan kepada orang yang Yang lain Kan begitu Ini di dalam rumah Bip, saya kerja sendiri Ya, tema ya Banyak yang bekerja di sini Bip, saya kerja sendiri dan saya menghasilkan sendiri boleh nggak sih saya memberikan haknya Seorang tua lewat tangan dan hadiah dari saya Tetap harus ngomong sama suami Tetap harus ngomong daripada Suara Kenapa? Karena keuangan ini akan menjadi sensitif di dalam rumah tangga. Rumah tangga, pecahnya rumah tangga yang tidak didasari dengan iman pasti ekonomi. Pasti, nggak mungkin nggak. suami saya dengan emosi yang tinggi, dia kaya tapi emosi tinggi, itu jarang. Tapi yang sering terjadi, karena keuangan kurang, rezekinya kurang, emosinya naik. Ini akan jadi kemelut di dalam rumah tangga. Maka dari itu, sebaik-baiknya suara istri yang menjadi harta suaminya, ya? dan dia memberikan hadiah kepada pun, siapapun silakan. <tuh> Contoh, ibu di sini ada yang bisa ngerajut, bikin uh, tampah dari bambu. Kebisaannya itu, kalau dijual ada hasil dan dia menghadiahkan rajutannya itu atau tampahnya itu kepada orang lain boleh bapak boleh banget karena hasilnya siapa hasil diri sendiri wajib ngomong nggak wajib tetap harus wajib dia yang kerja ini usahanya dia nih ya bikin tampah hasilnya dia dia yang usaha suaminya nggak bisa si istri bisa bikin rajutan bikin tampah bikin apa semua modal dari suara. Dari diri sendiri Lalu dia jual, dia bagikan orang Boleh apa, -apa? Boleh, tapi harus bilang sama Suami Kenapa? Saat tampak itu terbuat 10, yang laku Hasil duitnya 5, pasti akan Dipertanyakan oleh suami, yang 5 lagi Kemana? enggak? Walaupun itu hasil kerja keras Istri terserah Gitu Dan di sini dijelaskan Istri bersikap bijak ketika menghadiahi seseorang dengan harta suami. Ada seorang sahabat Nabi perempuan dari riwayat dari Imam Muslim radhiyallahu dari Anas bin Malik berkata suatu ketika Rasulullah menikah, kemudian Ummu Sulaim Rasulullah lagi menikah ya Rasulullah menikah Ummu Sulaim datang dan menyuruh kepada anaknya. Umur ini sedang membuat, kalau kita bilang maharisa bubur daging. Bubur daging. Lalu diletakkan di dalam sebuah bejana, seraya berkata, Wahai Anas, bawalah makanan ini, berikan kepada Rasulullah, dan sampaikan salamku kepadanya. Lalu Sayyidina Anas datang kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, ini engkau mendapatkan hadiah dari ibuku. Disebut, ibuku, lalu dia mengucapkan salam kepada. dan apa yang telah disampaikan hadiah tersebut, Ummu Sulaim tahu bahwasanya seorang suami wajib mengetahui apa yang telah diberikan paham gak di sini paham ya? jadi apapun yang dihadiahkan si suami wajib tahu, karena dia masak itu hasil nafkah dari yang, ke, yang keempat istri hendaklah membantu suaminya yang keadaannya nggak mampu nggak mampu dalam arti di sini kerja nggak punya atau dia sudah nggak kuat untuk bekerja ya dalam keadaan dulu dia seorang PNS terus pensiun contoh ya dulu PNS terus pensiun keadaannya dia nggak punya apa-apa Ya, saling membantu itu boleh diajarkan di dalam agama. dan Nabi Shallallahu Alaihi maka mengatakan terpujilah seorang istri yang meringankan beban suami. Setiap apapun yang diberikan yang kita harus berikan itu kita lihat ke siapa keluarga kita atau tetangga kita yang paling dekat dan itu paling membutuhkan. Ya di sini dijelaskan dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu. Rabahu, suatu ketika Zainab istri Abdullah bin Mas'ud Zainab Abdullah bin Mas'ud datang seraya berkata Wahai Rasulullah pada hari ini engkau memerintahkan aku kata Zainab memerintahkan aku untuk bersedekah dan aku mempunyai sebuah perhiasan yang ingin ku sedekahkan akan tetapi Ibnu Mas'ud dan anaknya yang lain melarang tidak diperbolehkan bahwa mereka lebih berhak mendapatkan sedekahku itu Dibanding orang yang lain Maka Nabi Wasallam mengatakan Ibnu Mas'ud benar Suami dan putranya lebih berhak mendapatkan sedekahmu Dibanding yang lain Yang ngomong ini siapa Zainab? Zainab ini adalah seorang istri Dia punya harta Dia memberikan kepada orang lain Sedangkan yang wajib untuk diberikan siapa? Suaminya Ngebantu untuk apa? Modal Paham sampai sini. Jadi kalau si istri banyak ada rezeki melimpah, si suami enggak punya apa-apa. Jadi lebih baik bantu, bantu suami. Lihat bagaimana sentiasa Khadijah tul Kubro radhiyallahu anhu robbah. Yang limo tanah yang begitu besar di Mekah dia lepas dijual untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad saw. Hartanya sampai badannya kurus. Sampai di dalam riwayat, Nabi Muhammad SAW datang pagi melihat Siti Khadijah sedang menyusui Siti Fatima. Rasulullah datang lewat belakang Nabi SAW, lewat lewat belakang Siti Khadijah. Lalu Rasulullah terdengar oleh Siti Khadijah suara isap tangis, Rasulullah SAW. Lalu Siti Khadijah bertanya, Ya Rasulullah, apa yang membuatmu menangis?" Nabi Muhammad SAW melihat keadaan Siti Khadijah yang dalam keadaannya kulit dengan tulang hampir menyatu sedang menyusui Khadijah eh, sedang menyusui Fatimah dan saat dia dilihat yang keluar bukan asing, melainkan darah segar Sangking udah tidak punya apa apanya nggak ada makanan apapun yang harus dimakan nggak ada minuman yang sehat untuk dimakan melainkan darah segar yang diberikan kepada Siti Fatimah, Binti Muhammad Rasulullah SAW. Rasulullah sambil mengatakan ya, ya Khadijah jika engkau menginginkan untuk berpisah denganku, maka silakan. Engkau dulu seorang saudagar, orang yang kaya raya, orang yang terhormat di Mekah ini. Setelah engkau menikah denganku, habis hartamu ya, Khadijah. Apa jawaban seorang istri yang salehah, "Ya Rasulullah, wallahi aku ridha dan aku ikhlas apa yang telah aku berikan untuk Allah. Seandainya ya Rasulullah, Aku harus mati lebih dulu. Engkau ingin menyeberangi lautan? Engkau tidak memiliki rakit? Bongkar kuburanku, ambil tulang belulangku, ikatlah jadikan ikat rakit sehingga engkau dapat melintasi lautan tersebut. Ada yang mengatakan yang lain di dalam tali yang lain. Ya Rasulullah, jika engkau membutuhkan rezeki untuk jalan dakwahmu di hadapan Allah, bongkar kuburanku, ambil tulang belulangku, jual tulang belulangku di pasar. Untuk engkau mendapatkan rezeki, agar engkau dapat terus berdakwah di jalan Allah Ini seorang istri Ini seorang istri yang betul-betul ditanam oleh Nabi Muhammad SAW tentang keimanan Dan enggak akan pernah ada timbul keraguan Wanita yang pertama yakin bahwa Rasulullah adalah seorang Rasul Setia Khadijah Ya Allah, mudah-mudahan Allah jaga wanita-wanita kita nih Yang bisa betul-betul menjaga -betul barwah seorang suami banyak kejadian Seorang istri yang sudah diberikan Tapi tidak pernah memanfaatkan yang baik Kadang kalau sesuatu yang diberikan Tidak diterima dengan baik Maka ini akan menjadi bom Bom waktu di dalam rumah tangga kita Kadang kita ngasih enggak Ini makanya Fungsinya pembicaraan di dalam rumah tangga itu Wajib Saling dibicarakan. Apapun itu wajib untuk dibicarakan. Apapun itu. Masalah ekonomi. Masalah ranjang sekalipun. Apa kekurangan dan kelebihan. Dibicarakan di dalam hubungan suami. Yang istri mau. Yang suami mau. Cari hmm. jalan keluarga. Kenapa ini akan bisa menjadikan keluarga yang sakinah mewedah. Jika seorang istri dengan keinginannya, suami dengan keinginannya, sama-sama tidak mendapatkan jalan keluar, maka akan pecah rumah anda. Ya, Jadi, sebaik-baiknya seorang istri yang menjaga harta suaminya. Mudah-mudahan Allah buka rezeki suaminya yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai memiliki kiamat. Dan insya Allah, rezeki ini dapat memberikan kesenangan kepada orang lain yang membutuhkan. Dan rezeki ini dapat menyelamatkan kita terus illa yu minyak kiamah dan sehingga kita wajib untuk masuk ke dalam surga. Allah. Amin.